Matius pasal 6 ayat yang ke 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Kata proton di situ secara harfiah artinya pertama Inilah top priority Kerajaan Allah itu seperti apa Ten Basilean Kerajaan itu Nah mari kita lihat pemahaman Yudaisme di situ dikenal tiga istilah untuk konsep kerajaan ini: Malhuta Delaha kerajaan Allah, Malhut Syamayl, kerajaan surga, Malhut Dimshika ini artinya kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus. Nah ini yang kita harus berhati-hati karena ada kalanya kita sering menyamakan kerajaan surga dengan surga. Padahal kerajaan surga dengan surga itu dua hal yang berbeda. Kerajaan Tuhan, kerajaan sorga itu datang ke dunia Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Nats pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke 34 Demikianlah firman Tuhan Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai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 cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu pertama ini kita masih melanjutkan tema kita di bulan yang lalu yaitu kita berbicara tentang Pancasila dan di minggu yang pertama ini kita berbicara tentang sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan berbicara tentang keadilan, maka saya ingin fokus pada Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kalimat ini dimulai dengan kata carilah dahulu dalam bahasa Yunani dikatakan di situ de" proton. Kata proton di situ secara harfiah artinya pertama. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan first. Yang pertama dan kalau ini bicara pertama ini berarti berbicara tentang prioritas. Prioritas orang percaya adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Ini yang harus kita pahami baik-baik di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Inilah top priority, prioritas utama kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah Kerajaan Allah itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan kalau kita baca dalam bahasa yunani tadi dikatakan setete de proton ten basilean. Dalam naskah-naskah kuno, dalam beberapa naskah kuno yang lebih tua, tidak ada kata tu di situ, tapi hanya sampai pada kata ten basilean. Jadi setete de carilah pertama-tama Ten Basilean, kerajaan itu. Nah kerajaan yang mana kalau kita membaca di dalam Injil Matius kita menemukan kata Basilea ini dalam tiga bentuk. Kadang-kadang dia hanya muncul dengan kata Basilea saja, kerajaan saja meskipun dalam terjemahan baru lembaga Alkitab menerjemahkan kadang-kadang kerajaan Allah, kadang-kadang kerajaan surga tapi ada beberapa bagian di dalam Injil Matius yang kata ini hanya muncul Basilea saja, kerajaan saja. Contohnya dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Ya, kerajaanmu di situ jelas merujuk kepada kerajaan Allah. Tapi ada juga di sana menggunakan kata Basilea ton uranon. Basilea ton uranon diterjemahkan di dalam Injil Matius itu kerajaan surga. Lalu ada juga yang menggunakan kata Basilea tuteu. Kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Apakah tiga konsep ini adalah hal yang berbeda? Kerajaan lalu kemudian kerajaan surga dan yang ketiga adalah kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan. Apakah ini tiga konsep yang berbeda? Nah mari kita lihat pemahaman Yudaisme. Karena iman kita, iman kekristenan itu kan berakar dari iman Yudaisme. Dari perjanjian lama kemudian masuk ke dalam perjanjian baru. Nah di dalam pemahaman Yudaisme di situ dikenal tiga istilah untuk konsep kerajaan ini. Yang pertama yang disebut dengan Malkuta Delaha itu dalam bahasa Aramaik. Malkuta Delaha artinya kerajaan Allah. Ini yang diterjemahkan Basilea Tuteu kerajaan Allah dalam Injil Matius. Lalu kemudian ada juga yang disebut Malkut Shemayim. Malchut syamayim inilah yang kemudian diterjemahkan dengan Basilea ton uranon, kerajaan surga. Lalu ada istilah yang ketiga yang tidak muncul di dalam Injil Matius yaitu yang disebut Malchut dimsikha. Ini juga dalam bahasa Aramaik, Malchut dimsikha ini artinya kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus. Nah dalam konsep Yudaisme ketiga konsep ini kerajaan Allah, kerajaan surga, dan kerajaan Mesias atau kerajaan Kristus itu ternyata berbicara tentang satu konsep yang sama. Nah kenapa disebut kerajaan Allah? Karena di dalam kerajaan itu Allah lah yang memerintah, Tuhan lah yang memerintah. Nah kenapa disebut kerajaan Mesias? Karena Mesias itu disebut sebagai pendirinya, sebagai perintis berdirinya kerajaan itu. Maka Yesus ketika dia mati dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah. Jadi di situ konsep kerajaan Mesias karena Mesias lah yang menjadi raja di sana. Nah kenapa disebut kerajaan sorga? Nah ini yang kita harus berhati-hati karena ada kalanya kita sering menyamakan kerajaan sorga dengan sorga. Padahal kerajaan sorga dengan sorga itu dua hal yang berbeda. Berbeda dalam pengertian bahwa kalau surga itu adalah apa yang nanti akan kita tuju Tapi kalau kerajaan sorga itu bukan sesuatu yang nanti Tapi kerajaan sorga berbicara tentang apa yang ada sekarang Mari kita lihat baik-baik di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke 10 Ini doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kita berdoa begini Datanglah kerajaanmu Ya jadi, beda sekali dengan kalau konsep sorga kita menuju ke sorga. Tapi, kalau kerajaan Tuhan, kerajaan sorga itu datang ke dunia. Nah, jadi ketika dikatakan di sini, "Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan sorga," sekali lagi dalam bahasa Yunaninya, tidak ada kata "tu" (teu) dalam naskah-naskah yang lebih tua, baik itu dalam kodeks. Alexandria maupun kode Sinaiticus itu tidak ada kata tuhunya tidak ada kerajaan Allah jadi itu bisa merujuk pada kerajaan Allah bisa pada kerajaan surga tapi tadi sudah saya gambarkan bahwa kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebelumnya berbicara tentang satu konsep yang sama di mana Allah memerintah di mana Kristus menjadi raja dan di mana itu ada suasana surga jadi yang disebut dengan kerajaan surga itu bukan sesuatu yang nanti yang akan kita kita raih bukan sesuatu yang akan datang bukan sesuatu yang akan kita tuju tapi kerajaan surga adalah sesuatu yang kita hadirkan di tengah dunia ini maka Yesus mengajarkan kita berdoa datanglah kerajaanmu Bagaimana supaya kerajaan sorga bisa terwujud di tengah dunia ini dalam doa Bapa kami dilanjutkan jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga Ketika kehendak Bapa, di bumi ini terjadi seperti di sorga, itulah kita sedang membangun kerajaan sorga. Nah bagaimana pemahaman kita, bagaimana cara kita memahami bahwa kerajaan sorga itu bisa kita bangun di tengah dunia ini, maka kita perlu mendalami apa yang menjadi karakteristik dari kerajaan sorga itu. Kalau kita belajar baik-baik dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, maka karakteristik kerajaan sorga itu, terdapat dalam satu kata yaitu damai sejahtera. Di dalam perjanjian lama menggunakan istilah shalom. Jadi kalau kita mau membangun kerajaan sorga di tengah dunia ini cukup kita menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ketujuh Dikatakan begini: "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan." Kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani-nya, di sana dikatakan: "Wadirshu es shalom. Usahakanlah." Et shalom, shalom, usahakanlah kesejahteraan, usahakanlah damai sejahtera kota di kamu aku buang. Nah, kata dirsyu di sini, we dirsyu, usahakanlah diterjemahkan di dalam Perjanjian Lama berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, diterjemahkan di sana dengan kata setesate Kata sete sate ini, kalau kita lihat, ternyata memiliki akar yang sama dengan kata di dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang kita baca tadi. Setete, carilah jadi carilah di sini. Setete ini akarnya adalah Yeremia 29 ayat yang ketujuh. Sete sate, dirschus, usahakanlah. Jadi mencari itu bukan kita mencari kemana-mana tapi kita mengusahakan damai sejahtera itu. Itulah yang disebut carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita mengusahakan membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kerajaan surga sebagaimana yang sering kita ucapkan di dalam doa bapa kami kita. Datanglah kerajaanmu. Nah untuk mendatangkan kerajaan sorga itu maka yang perlu kita lakukan adalah hadirkan damai sejahtera itu. Hadirkan shalom itu. Kita jangan hanya setiap bertemu saja mengucapkan shalom, salam sejahtera. Bukan hanya dalam lagu-lagu, dalam pujian saja kita berkata ku bawa berita sejahtera, ku memberitakan damai sejahtera. Tidak tapi itu harus kita usahakan dari dalam diri kita. Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi dimulai dari dalam hati kita, lalu kemudian kita tularkan di dalam keluarga kita, lebih luas lagi dalam lingkungan sekitar kita, dan lebih luas lagi di tengah-tengah bangsa dan negara kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Inilah prioritas kita. Proton tadi dikatakan, carilah dahulu, usahakanlah dahulu. Jadi kehadiran gereja di tengah dunia ini misi pertamanya adalah mengusahakan damai sejahtera. Karena dunia yang kita hadapi ini adalah dunia yang di depan mata. Jangan kita terlalu banyak berjanji yang muluk-muluk tentang sorga. Sementara kita mengurus dunia saja kita nggak bisa. Tapi justru kehadiran kita di tengah dunia ini adalah untuk menghadirkan kerajaan sorga itu. Sehingga orang punya gambaran tentang sorga itu seperti apa. Karena kalau kita menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak mampu hadirkan di tengah dunia ini. Maka semuanya adalah sia-sia. Maka Yesus katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Setete de proton ten basilea. Carilah dahulu kerajaan itu, usahakanlah dahulu kerajaan itu. Inilah misi kita di tengah dunia ini. Dan kenapa damai sejahtera yang menjadi tolok ukurnya, yang menjadi karakteristiknya. Kalau kita baca Yesus berkali-kali bicara tentang damai sejahtera. Lukas pasal 10 ayat yang kelima, Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau kita mengatakan shalom, kalau kita masuk dalam satu rumah kita harus memulai dengan kata shalom. atau Bahasa Arabnya salam. Mengucapkan salam itu adalah salah satu bentuk kita menghadirkan damai sejahtera. Bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, ucapkanlah salam. Bertemu dengan siapa saja, ucapkanlah salam. Itu adalah salah satu cara kita menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera. Karena mengucapkan salam itu berarti kita harus memulai dengan menegur, menyapa lebih dulu. dan Artinya kita menunjukkan bahwa kita eksis di tengah-tengah dunia ini. Menyapa orang adalah cara kita menunjukkan bahwa kita peduli, kita memiliki perhatian terhadap orang. Nah selanjutnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke 36 dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka damai sejahtera bagi kamu. Kalau dalam bahasa Ibrani ini pasti menggunakan kata shalom alehim. Salam sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Yesus menunjukkan sebagai prototipe, sebagai yang pertama sebagai teladan kepada murid-muridnya dan ini pun dilanjutkan oleh murid-muridnya. Dan kita sebagai murid-murid Kristus hendaknya melanjutkan ini. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Apa yang kuberikan tidaklah sama dengan yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera dari Kristus itu berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Kesejahteraan. Kesejahteraan dunia biasanya diukur dari kepemilikan harta, kepemilikan usaha, tingkat perekonomian Makanya ada rumah sederhana, rumah sangat sederhana, ukuran-ukuran untuk menentukan kesejahteraan orang Selalu dilihat dari harta yang dia miliki Padahal belum tentu orang yang punya harta yang besar lebih sejahtera daripada orang yang tidak punya apa-apa Nah, damai sejahtera yang mau dihadirkan Kristus adalah damai sejahtera yang sungguh-sungguh berasal dari Kristus yang memenuhi hati kita. Seperti kata Paulus, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kalau damai sejahtera memerintah dalam hatimu di dalam Alkitab hati adalah pusat dari segala kemampuan manusia untuk memilih menentukan kebijakan dalam hatinya. Jadi kalau itu Dimulai dari dalam hati artinya setiap hal yang kita memulai bahkan mulai dari perkataan kita, cara berpikir kita, cara kita bergaul, cara kita menyapa orang itu semuanya dimulai dari dalam hati. Nah kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera dengan siapapun kita ketemu kita akan menghadirkan damai sejahtera. Tapi kalau hati kita penuh dengan pergulatan batin, penuh dengan pemberontakan, penuh dengan hal-hal yang busuk maka ketika kita bertemu dengan orang lain gak akan tercipta damai sejahtera. Kenapa yang ada adalah kepura-puraan, kemunafikan. Kalau Yesus mengatakan seperti orang bermain sandiwara pakai topeng lagi. Udah main sandiwara pakai topeng lagi. Dan gak kelihatan jati diri yang sebenarnya. Karena dia berusaha hadir dengan rupa yang berbeda padahal hatinya sedang berkecamuk berusaha salaman dengan senyum yang terbaik, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia sedang menggerutu. Kenapa saya ketemu lagi dengan orang ini? Nah damai sejahtera itu harus mulai dari dalam hati, ketika kita sejahtera dari dalam, dan sejahtera juga dari penampilan kita di luar. Jadi bukan cuma penampilannya saja yang penuh dengan senyum, bukan cuma penampilannya saja yang neces, yang baik, yang menarik, tapi juga hati kita juga harus indah dan menarik. Sehingga orang bisa merasakan, bahwa damai sejahtera itu ada dalam diri kita. Nah ini jadi damai sejahtera. Damai sejahtera ini penting untuk menjadi karakteristik dari kerajaan Allah tadi. Kerajaan sorga tadi. Dan itu yang harus kita hadirkan di tengah dunia ini. Nah kenapa saya berbicara tentang damai sejahtera? Sementara tema kita pada minggu ini berbicara tentang keadilan sosial. Nah kalau bapak ibu saudara membaca butir-butir Pancasila khususnya sila yang kelima. Sebetulnya penekanannya ada pada satu kata di situ yaitu kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Keadilan sosial itu terwujud kalau rakyatnya sudah sejahtera. Begitu kira-kira yang mau dicapai dalam sila kelima ini. Jadi kalau kita bicara kesejahteraan, maka di dalamnya yang paling penting kalau Alkitab bilang itu adalah damai sejahtera. Jadi ukurannya bukan semata-mata soal kesejahteraan secara kepemilikan, secara properti, secara harta, secara usaha dan sebagainya, perekonomian, itu hanya hal-hal yang mengikuti belakangan. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah damai sejahtera di dalam hati. Karena orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan damai sejahtera, dia akan memperoleh keuntungan yang berlipat kali ganda. Kalau kita jadi karyawan di satu perusahaan, tapi tidak ada damai sejahtera di dalam hati kita, kita bekerja juga nggak dengan sepenuh hati, kita bekerja juga tidak dengan semangat yang mengapi-api, tapi kalau selalu ada damai sejahtera dalam hati kita, antara kita dengan karyawan yang lain, antara kita dengan atasan kita, antara kita dengan bawahan kita, maka relasi yang terjalin adalah relasi yang harmonis. Dan usaha kita dapat bertumbuh dengan baik. Kalau di dalam pelayanan kita, kita membangun pelayanan kita dengan damai sejahtera, maka pelayanan kita akan semakin kuat dan akan menghasilkan buah yang lebat. Kalau dalam keluarga kita ada damai sejahtera antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak-anak, antara kakak dengan adik, dengan saudara-saudara yang dekat, kita ada damai sejahtera satu dengan yang lain, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang sejahtera. Dan damai sejahtera inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita di tengah dunia ini. Jadi ketika kita berbicara tentang keadilan sosial dimulai dengan damai sejahtera. Nah di dalam Alkitab ada dua kunci untuk mewujudkan damai sejahtera itu. Yang pertama Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11 masih dalam bagian dari doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita harus mengerti arti kata secukupnya. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia merumuskan dengan satu frasa yang disebut spirit keugaharian. Keugaharian itu adalah sikap kita untuk merasa diri cukup. Sikap kita untuk menerima apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan apa yang menjadi keinginan kita. Karena keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang berbeda. Orang kalau mau mengikuti keinginannya... Gak akan terpenuhi keinginan manusia Kalau sudah punya sepeda Pengennya punya sepeda motor Sudah ada sepeda motor pengennya punya mobil Sudah ada mobil pengennya punya pesawat pribadi Dan seterusnya tidak akan terpenuhi Keinginan manusia Tapi kebutuhan manusia Hanyalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita Berapa kali sehari Bapak ibu saudara makan Itulah kebutuhan kita Berapa pakaian Yang kita butuhkan setiap hari Itulah kebutuhan kita Rumah seperti apa sebetulnya yang cukup untuk menampung kita tinggal bersama-sama dengan keluarga kita? Itulah kebutuhan kita. Kalau kita memenuhi keinginan kita, bayangkan kalau semua orang di dunia ini memenuhi keinginannya, maka dunia ini tidak akan cukup menampung manusia-manusia yang penuh dengan keinginan-keinginan. Maka damai sejahtera itu dimulai dengan rasa cukup keugaharian tadi spirit harian mau merasa diri cukup. Ketika kita sudah punya apa yang kita butuhkan, maka cukupkanlah dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mendapat rezeki lebih, itu berarti kita menyimpan itu untuk kita bagikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Lalu poin yang kedua, kolose 3 ayat yang kelima belas, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah kayukaristoi gineste. Bersyukurlah. Poin yang kedua tadi adalah bersyukurlah. Miliki rasa cukup dan bersyukurlah dengan apa yang kita punya sekarang. Karena bersyukur itu memberi damai sejahtera yang luar biasa. Saya pernah menghadiri satu pertemuan di Lemhanas. Dan berbicara dengan seorang uh, ahli sejarah Indonesia. Lalu dia berkata begini, sebenarnya masalah utama di negara kita ini hanya satu. Karena orang tidak mau bersyukur dengan apa yang dia punya. Sehingga dia terus mengeksploitasi segala sesuatu. Mengambil apa yang sebetulnya menjadi milik orang lain. Menyakiti orang lain. Membuat orang lain terluka. Semuanya di dimotivasi oleh kurangnya rasa bersyukur. Kalau kita memiliki rasa bersyukur, maka damai sejahtera itu akan memerintah dalam hati kita, terutama damai sejahtera yang dari Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati.